What's up guys? Kembali lagi bersama gua Cidew Slotter yang pastinya yang belum tahu gua mau main di mana. Gua main di Sensas 138 ya guys ya. Sebelum masukin game lebih dalam alangkah lebih baiknya kalian tekan tombol like, comment and subscribe dan share sebanyak mungkin supaya gua semakin semangat dan channel ini makin berkembang. Dan info slot gacor setiap harinya akan launching terus di channel ini ya, brother ya. Hari ini gue bermain Gottes Olympus dengan memodalkan 131.300 perak ya Mudah-mudahan hari ini Dewi Fortuna berpihak kepada kita Langsung aja capcus Turboin dulu 10 kali aktifkan double change di bet 2.400 ya guys ya Seperti biasa kita bermain itu melawan awan Eh bukan melawan cuy Jangan meng... eh iya melawan awan nafsu cuy Jangan mengikuti awan nafsu anjay Sampai salah sebut gua cuy ya Ya masih dengan cocol-cocol manja 10 turbo ya cuy mudah-mudahan hari ini ada Fortuna berhak ada kita kita bisa membawa peluang WD lagi ya cuy ya. Oke gue cocol manja dulu dengan dimatikan double cengnya di B 2400 cuy ya. Cocol-cocol manja dulu cuy dengan santuy cuy kita panasin dulu mesin gatess Olympusnya. Yang belum punya ID sensa 138 seperti biasa gue ingatkan selalu di setiap konten-konten gue. Link daftar di kolom komentar dan kolom deskripsi lengkap yang pastinya ya brother ya. sensor 138 banyak promosinya cuy ya. Jangan ragu jangan bimbang untuk bermain di sensor 138. gua sebagai content creator sensor 138 selalu mendapatkan ke jackpot-jackpotan. Mudah-mudahan kalian juga jackpot di sensor 138 ya cuy ya. Oke masih dengan cucu-cucu manja dulu cuy. Kita panasin-panasin dulu mesin GAPTIS of Olympusnya cuy ya modal 100 lebih naik 300-400 langsung WD cuy jangan terbawa hawa nafsu ya cuy ya dalam sekian menit kita bermain bisa memenangkan 300-400 kan udah lumayan cuy bisa buat beli udut plus kopainya bosku ya untuk bikin konten lagi cari gang gacor lagi besoknya cuy ya masih dengan cocok-cocok manja dulu cuy ya untuk kalian semua yang udah klik atau nonton video ini jangan lupa kopinya di dulu udutnya dibakar dulu ya berat ya Semoga konten ini bermanfaat dan bisa membuat kalian menang terus dalam bermain God Test of Olympus di Sensa 138 ya guys ya Ayo gas lagi cuy 4000 cuy bedilin oh ya ini ya cuy ada skater cuy enggak mau dia kebedil kalau ada skater cuy Cuman aja dulu cuy ya uh, udah mulai nyetup saldo kita cuy bisa 78.000 dari 131.300 perak tadi cuy Mudah-mudahan nanti kalau kita buy dia naik lagi cuy ya. Mudah-mudahan kalau kita buy dia naik lagi nanti cuy. Cocol manja aja dulu cuy sambil panasin mesinnya jati of Olympus ya cuy. Main sabar kalem, kuasai dan kalau menang jangan terbawa hawa nafsu yang pastinya. Selalu diingatkan dan sarankan terus buat teman-teman semuanya cuy ya. dengan kecol manja dulu oke turunin bed cuy rupanya gerai mau juga ngasih cuy gue coba buy dulu ya di bed 400 perak atau 40.000 ribu cuy ya seperti biasa gatus ovo 15 pin mudah mudahan ini perkaliannya mantap jiwa ya cuy belum dikasih perkalian tampil udah seribu cuy la kali dua nggak konek anjir sudah kali dua susah pula koneknya cuy ya emang kontrol bener ya kuningnya cuy birunya dong Oke perkaliannya dong manis yes ganteng enggak dikasih perkalian kontrol kontrol kali tiga juga enggak konek cuy cuy ya kintil bet, cuy ya Nah mah kotanya cuy ini ogen cuy gila mahkota 10.000 bedi longus ah udah ya lumayan kali lima udah profit dari b 40.000 cuy ya eh. 10 biji mahkotanya cuy bukan main tuh Oke jam pasir boleh dong maafin dua lagi jam pasirnya maafin kasih biru dulu dah ah malah diselipin nama bisa di situ disitu maafin sayang sekali maafinnya kali lima turun dengan sendirinya ditambah lagi kali 5 sih Spin masih ke sana multiplayer udah 17 sih mudah-mudahan jackpot paus sih Naik 100 aja udah mantap nih, soalnya bettingan 400 merah cuy Ah, malah kuning yang dibedil dia cuy Oke, jam pasir gua jadi, no debat pastinya cuy Gas, jam pasir birunya cuy Gas birunya, uh, wow, ini susah permintaan kita nih cuy Ungu, jadi, ijuknya cuy Cincin, nata, aurelnya kasih dong, bos bosku Oh, nih, oke, nggak dikasih dia cuy Tapi sensasional, cuy, profit kita cuy, udah ribu cuy mahkota lagi kah jam pasir lagi kah kasih dulu dong Iya jam pasir lagi cuy mantap jiwa cuy Udu -du -du -du -du -du -du. mantap sih perkaliannya cibet 26 cuy gila gila gila gila gila gila gas merah kuning uh pecah kuning bisa jadi jam pasir pecah cuy. mantap cangkir amernya di last, ya penutup kita hari ini cuy penutup Spin dan iyalah kan dia ngasih gelas cuy soalnya gue penutup-penutup bisa dikasih minuman ya kan mantap sensasional lagi cuy oke okay, udah mulai profit saldo kita udah mulai naik di 200an ribu cuy berarti dicocol manja baik kayaknya mantap jayus hari ini ya cuy ya cocol manja, cocol manja buy cocol manja buy cocol manja buy cocol manja buy cocol manja buy ya terserah cocolnya di beat berapa cuy baiknya di beat berapa kayak gue tadi cocoknya di bet 2400 ngebayangnya cuma 40.000 cuy. Profitnya mantap cuy ya. Lagi gacor di Benanja hari ini cuy. <tuh> eh, malas suingan aja lagi gacor gratis Olympus hari ini cuy. goblok sih gue cuy ya, salah sebut cuy ya. Nih gratisan juga nggak mau ngasih cuy. Gimana ceritanya ini cuy ya? Nanti di bet kedua ini tadi barusan profit di bet kedua ini ya Gue feeling-feeling gue cong cuy betel weh uh, kali 8 enggak cuy. Cocok lagi cuy, sampai mampus anjay. Cocok lagi cuy. Bingung nih gua mau ngebay atau nyocul, cuy. Soalnya tadi profit kalau ini bahaya cuy. Profitnya berapa kali lipat tadi dari bettingan kita, cuy? Kalau ngebaik, kau coba ya. Coba lagi cuy ya. Eh? Gue coba lagi di 40.000 cuy baik ya. Eh? Coba lagi, mudah-mudahan profit lagi cuy. Kalau profit lagi bettingan 40.000 kita jangan naik bet cuy ya. Naik bet boleh nanti cuy, nunggu profitnya udah gede. Gas. Oh, kayaknya bapuk nih, cuy kan? Feeling gua kayaknya nih bapuk nih cuy. Jadi gue ini bapuk cuy gua step-step pun gak mau dia cuy Gue step-step pun gak mau dia cuy Rada-rada nge lag juga ya main hari ini Cuma lum di kampung dengan pelosok dengan jauh samudera cuy Gue step juga gak mau ngasih dia cuy Biasanya di nyangkut perkaliannya cuy Biasanya di nyangkut perkaliannya cuy Oke kali dua cuy Sisa lima spin cuy mau apa cuy Kalau kali 250 ratus lima Sisa lima spin masih ada harapan untuk menang besar ya kan Mangkutannya pecah ke cuy Anjir, ini agen terus Cima kotanya cuy. Gas. Oke, okay, kuning biru nih jadi nih cuy. Biru merah hijau, merah hijau jadiin dong. Hijau jadi tinggal jadi cuy, oneng orgen hijaunya cuy, kintil kintil Gas. Aduh, cuman 4000 cuy 10% doang, kontrol lah. Gua naikin bet cuy ya langsung by 120 nih cuy karena baik pertama tadi profit baik dua dong baik ketiga mudah-mudahan profit cuy jangan sampai enggak profit gas kali dua anjir gas us ungu jandinya Rami us birunya pecah nih nah kali dua pun nggak papa nambah perkalian anjing enggak di cuy Oke kali dua konek nih spin selanjutnya rupanya cuy Wih di unguja ungunya cuy bedilin lagi us pedilin lagi us sampai cincinnya pecah us anjir 10.000 ungunya cuy nice pertama dia ya, di bettingan 1200 cuy nice pertama di bettingan 1200 cuy lumayan nice ya pin masih sisa 11 merah lagi dong cuy gila gila gila gila gila gas konek ungu jandenya cuy kali lima lumayan nih uh sekali doang ngasih cuy gas merahnya unil ogen. gas jam pasir dong sayang bisa nih hijau hijau jam pasir hijau hijau hijau dulu cuy jam pasir ada, ada peluang nih manis jam pasirnya dulu cuy dikasih dia cuy hijau nice merah ungu merah ungu merah ungu Hmm, merahnya ong again cuy cium ujandinya pun gak mau juga cimalan nyelipin hijau yang gak ada temannya di sini cuy lumayan cuy sempak sional cuy ya udah profit belasan ribu cuy ya mudah-mudahan dikasih lagi cuy hijau biru kuning nice bedilin cuy cuy cuy bedilin cuy us lu diam baik ngapa us anjing gak dibedil cuy biru oh lumayan 900 cuy ungunya lagi cuy so 2000 cuy kuning us berdilih dong us nice gitu 25 cuy mantap jiwa cuy ya bisa lima spin lagi cuy peluang WD kita pasti mencaik lagi cuy ye. modal 100 lebih ini udah naik 100% dari modal kita gas cuy cuy cuy dua spin ini lagi cuy satu spin lagi cuy kasih dong us last us alas ah, ya Boy enggak dikasih dia cuy cuy ya Gue naikin bed cuy ya eh. Gue coba naikin bed lagi Baik lagi sekali lagi cuy Mudah-mudahan profit lagi cuy ya eh. Mudah-mudahan profit lagi ini cuy Dari kelihatan skaternya mantap di one itu Gas Gas Gas lagi dong Anjay lewat-lewat minggu ini Oke okay. kali tiga connect Cincinnya cuy Nggak ngasih dia cuy Ungu jande uh 10 biji cuy hijau enggak dikasih cuy nice gua sentak langsungnya antol cuy perkalian 10 cuy dikasih dia cuy udah aman udah aman nih Cuy kalau 9 spin sekitaran 10 spin perkaliannya udah belasan udah aman sih kalau menurut gua lagi ya lewat-lewat mulu nih cincinnya rame sekali birunya ungunya mahkotanya boleh sayang mahkotanya boleh sayang ini enggak dikasih lagi cuy mahkotanya cuy cuma nangking di situ cuy Oke super up cuy masih terisenam spin connect lagi dong merah eh Eijo salah Malah merah. enggak ada bedilan ya cuy bisa dua spin cuy anjir tangkir amernya ini again anjay cincin ijo, wira me cuy berdil nong us perkalian udah 15 us, wi us, Usman ungu kuning jadi us dua nih us, jebem, mantap jiwa cuy perkalian 17 belas, tampil win dua gila cuy, oke sampai di sini aja video kali ini cuy ya, see you next video cuy.